Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamat alun Kenalkan kami Adin Akan mempersembahkan bantuan untuk kalian semua. Corona. Nama Vanisa panggilan Tapi oh, tak mana Amis bukunya Sedap dimasak, enak uangnya Buat Vanisa yang manis senyumnya Buman yang kan tiba ayo lihat warnanya nasi padang ada tempenya kalau tak boleh tahu rumahnya apakah boleh minta nomor hp nya Kamu itu dibuat oleh sinyonya Wahai kamu yang berwajar indah Apakah sudah ada yang punya Buat sambal Ah, kamu gombo ah. Beli buku isinya tebal Aku ini serius gak ke Ikan hiu makan papaya Kayaknya aku ah. pecah ah. Beli baju baru Menobik batu itu memakan waktu. Cinta abang cukuplah satu, hanya untuk Hanisa sebanyak apa? Dimakan teman, dimakan bersama, bersama kawan Mohon maaf, tidak ada kesalahan Kami makan hanya makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, makan makanan, Kami pamit pamit beri jika ini panggil kami lagi. Sayang BK. Kami akhiri. Wassalamualaikum.